Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Rosa di channel De Rosa Koto Semoga teman-teman sehat-sehat selalu Panjang umur banyak rezekinya Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu hadir dari diri kita sendiri teman-teman Hari ini Rosa lagi main ke daerah Permata Regency di showroomnya Amelia Jaya Motor. Karena ownernya lagi sibuk ada tamu sama ownernya lagi ada ada yang beli mobil nih teman-teman. Kita diizinin untuk review deh mbak sendiri. Oke kita kasih tahu teman-teman untuk stok-stok di sini ya teman-teman semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari unit dan bisa menemukan uh, mobil idaman teman-teman uh, semua untuk teman-teman yang mau di review unit atau showroomnya supaya laris manis uh, banyak pembelinya bisa menghubungi channel derosa auto atau uh, nomor telepon di kolom deskripsi nomor telepon rosa langsung yuk kita ikutin terus uh, perjalanan Rosa untuk kasih info-info teman-teman semua. Unit di mobil Amelia Jaya Motor. Untuk yang pertama, nah teman-teman ini ada Aila tahun 2015. Ini unitnya baru datang, jadi masih dibersihin aja. Karena ini tuh cuma dibersihin -bersihin aja sama nah, showroomnya. Ini Aila tahun 2015, tipe X-Matic dia atas nama perorangan alamat STNK Tanggerang Selatan Cikondo Pajaknya panjang bulan 9, kilometernya di 72.000. Harga cash-nya 95 juta masih bisa nego. Negonya ke Om Andi di showroom Amelia Motor Nanti nomor telepon Om Andi saya cantumkan di sini ya teman-teman karena Om Andinya lagi terima tamu dimohon dimaklumi Ini kita ada paket kreditnya di DP 15 juta, angsuran sekitar 2,6 atau 27 lah estimasi ya, teman-teman karena kita langsung hubungi Om Andinya di lagi, ini kita ada Calia Calia tipe G tahun 2015 transmisinya manual warna merah, berplat genap kilometernya masih cukup rendah teman-teman di 53.000 teman-teman ini kilometernya masih rendah kayaknya sih daleman interiornya juga masih orisinil masih Bagus, masih bersih ya teman-teman. Ini atas nama perorangan, alamat SNK Jakarta Timur. Uh, pajaknya panjang ya teman-teman. Ini dibuka harganya 120 juta, masih bisa nego. Teman -teman. Ini ada paket kreditnya juga teman-teman, di DP15. Angsurannya kurang lebihnya di 32 selama 4 tahun. Uh, bagi teman-teman yang berminat, Nah, Langsung download-nya aja kalau Oke, okay? next lagi kita ada Alia lagi nih. Alia tipe X manual tahun 2015. Pajaknya panjang, STNK nya Tangerang nih, Pasar Kemis, teman-teman. Kilometernya di 92.000. Uh, harga cash-nya 90 juta, masih bisa nego. Nego santuy atau nego langsung, telepon aja langsung Om andi teman-teman. Ini sama ya teman-teman, ada paket kreditnya di DP 15 juta, angsuran sekitar 2,6 sampai 2,7. Selama 4 tahun. Untuk teman-teman yang berminat, bisa langsung telepon atau tanya-tanya langsung ke Om Andi-nya Corner Sorum Amelia Jaya Motor. Kayaknya hey, dalamannya juga udah asbestan ya kursinya udah dua warna tuh hitam merah itu masih bagus mobilnya masih mulus juga. Next lagi, ini ada Xenia, ini Xenia tipe R tahun 2015, tahun 2015 transmisinya manual atas nama PT tapi ini teman-teman, ini atas nama PT alamat SNK Jakarta Selatan, ini kilometernya di 120 ribuan, cashnya buka harga di 120 juta. Masih bisa nego, kata Om Andi masih bisa nego teman-teman, di 120 juta masih bisa nego. Paket kreditnya DP15 angsuran 3,3 kurang lebihnya ya teman-teman, estimasi saya itu selama 4 tahun. Untuk teman-teman yang mau bisa langsung hubungi Om Andi di Amelia Jaya Motor. Nanti alamat lengkapnya kita tampilkan di kolom deskripsi teman-teman. Nah teman-teman segitulah sekilas info mobil-mobil uh, bekas dari Rosa. Semoga bermanfaat. Maafkan jika ada salah-salah penyampaian atau kata-kata mohon dimaklumi. Uh, semoga teman-teman bisa menyinggapi dengan komen-komen yang positif, komen-komen uh, yang membangun teman-teman. Uh, salam otomotif dari Derosa Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need you, you.